Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah program menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0. Tema dari aplikasi kali ini adalah sebuah guest list atau buku tamu yang mana project ini akan menggunakan database MS Access dan kemudian project ini memiliki unsur select case. Baik, saya adalah Hario Duistio Putro, mahasiswa Prodi PJJ Sistem Informasi Universitas Siber Asia, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas untuk ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Dosen Noviandri Eskom MMSI. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan coba share screen terlebih dahulu. Ya ini sudah saya buka Visual Basic 6.0-nya. Saya akan pakai standard.exe saja. Ya kita buka, kita akan buat baru ya. Karena temanya adalah buku tamu yang terpikir oleh saya adalah buku tamu untuk sebuah kejuaraan ya, mungkin ya, perlombaan atau kejuaraan karate yang mana biasanya kalau di kejuaraan karate kan biasanya ada sesi timbang badan untuk pesertanya sebelum sehari sebelum turnamen nanti peserta akan menimbang dan akan ditentukan dia masuk ke kelas mana misalnya mungkin kelas ringan ataukah kelas menengah atau kelas berat jadi kita akan buat yang seperti itu Oke, ini sudah ada formnya saya akan buat judulnya terlebih dahulu dengan label ini kira-kira seperti ini ya. saya pakai kacamata dulu Oke okay, ukurannya segini saja ya. Kemudian kita akan buat sebuah frame di sini. Biar lebih rapi ya. Seperti ini frame-nya. Oke nanti kita kecilin sedikit segini mungkin ya. Oke, okay, berikutnya akan kita rubah nama frame-nya jadi data peserta. Kemudian di sini label labelnya kasih nama nama peserta. Kita copy saja kemudian paste di bawahnya. No. Ya kira-kira segini. Nama peserta kemudian ada berat ya. Berat ini dalam kilogram, kemudian kita tambahkan tombol di sini ya, buat captionnya jadi "tentukan divisi begini ya". Ini fungsi tombol ini adalah ketika nanti kita memasukkan berat, di ketika kita klik ini maka akan muncul penggolongannya di sini. Apakah masuk kelas ringan, kelas berat, ataukah kelas menengah? Ya, ini akan kita hapus terlebih dahulu. Ah, sorry, teks satunya, teksnya kita kosongkan. Jadi nanti unsur select case-nya akan masuk di tombol ini ya. Berikutnya, kita akan menggunakan menambahkan tombol-tombol lain, ya, seperti tombol entry baru. Kemudian ada tombol simpan, ya, terus mungkin ada tombol hapus, ya, kita tambahkan tombol, kita akan rubah jadi entry baru. Kemudian ini simpan. Kemudian ini adalah hapus. Hapus. Setelah itu kita tambahkan apa lagi ya. Oh ya. Sudah ya ini. Berikutnya kita akan menambahkan komponen table ya. Jadi ada table di sini dan ada komponen untuk berinteraksi dengan database-nya. Nah, kita akan tambahkan dulu komponen di sini Adobe DC mana ado DC Microsoft ado data control kemudian data grid ya kita pakai untuk bikin tabel oke ya sudah muncul di sini ada ado DC ada data grid kita akan memasukkan ado DC di sini ya segini aja Kemudian di sini data grid kita klik, kemudian kita drag begini, ya ukurannya menyesuaikan saja. Begini kira-kira saya kecilin dikit. Ya seperti ini. Berikutnya kita akan bikin databasenya dulu ya, karena databasenya belum ada. Database kita masuk ke Microsoft Access, kemudian new blank database ya, kita create ya nah di sini ada table 1 ya ini kita klik kanan aja design view biarin aja namanya table 1. kemudian kita masukkan fieldnya apa ya nama atlet ya yang pertama kemudian ini biarin short text kemudian yang kedua adalah berat dalam kilogram ya ini apa ya namanya number aja Berikutnya adalah apa lagi ya, division ya, pembagian beratnya, ini short text ya, berikutnya ada asal 7 ya, 4 kota berasal, oke sudah, kita akan save aja, save as, kemudian sebagai MDB, we are compatible dengan, oke, okay. oke, we are compatible dengan yang kita bikin tadi ya, di Visual basic. 6 database satu MDB terserah okay. harus diingat di mana nyimpennya kita tutup aja ini biar nggak bingung Oke okay. setelah itu kita akan koneksikan ya antara form ini dengan database pakai komponen yang ini ada di sini kita Klik Kanan kemudian ada DC properties di sini kita gunakan ini use connection string build Kemudian pilih yang 4.0 ini. Next. Dan test connection. Oh, ini kita masukkan dulu. Mana lokasi database-nya tadi. Database access yang kita buat. Ini MDB. Open. Kemudian test connection. Oke. Okay, Sukses. Sukses ya. Oke. Okay, kita lihat yang lain. Biarkan saja. Kita oke. Okay. Dan untuk authentication. Oh, biarin record source. Ini kita pakai yang text saja. Kita masukkan select bintang untuk semuanya from table 1. Karena tadi nama table-nya table 1 ya di database-nya. Oke. Okay. Sudah, kita ini field kita anotan ya. Data source, adu DC, data field. Apa itu tadi nama atlet ya, nama peserta sama. Berat, kemudian berat ini. Adu DC, data field, berat dalam kilo. Division, untuk division ini ADO DC, data field, division, ya. asal dojo, asal dojo ini ADO DC, asal dojo. oke okay. Sudah selesai untuk setting field berikutnya adalah di table ya table ini kita lihat data source ini. Ya. Kita buat ADO DC. Kemudian di sini retrieve fields, ya. replace existing yes. Oke. Okay. Berikutnya adalah coding ya. Ini ada empat tombol. Di sini ada tombol tentukan divisi, tombol entry baru, tombol simpan dan tombol hapus. Kita bikin coding dulu untuk tombol apa ini namanya? Tentukan divisi ya. Klik-klik. Nah akan muncul seperti ini ya. Kan kita masukkan dulu scriptnya untuk kita bikin variabel dulu, dim berat sebagai integer, <tuh> kemudian berat sama dengan value dari text 2 ya tadi ya, text berapa ini? 1, 2, berat itu text 2 ya, text 2 dot text, kemudian uh, kita buat select case-nya ya, select case berat, eh, Sorry, berat. Itu. kemudian case beratnya itu kurang dari 64 maka eh, bila berat kurang dari 64 maka teks untuk division teks ketiga ya ini 1, 2, 3 teks tiga teks itu sama dengan um, kelas ringan ini ya kemudian untuk Case berikutnya untuk berat 65 sampai 79 maka teks 3. teks .text itu sama dengan kelas menengah gini ya. Berikutnya untuk case lebih besar sama dengan 80 Text 3. Text sama dengan kelas berat. Jadi untuk yang berat di atas 80 akan masuk ke kelas berat. Kita akhiri ya. Biar rapi. Begini aja. And select begini. Oke, okay, setelah kita rapikan, kita akan coba ya ini tombol tentukan divisi. Mari kita akan coba play. Ini misalnya kita klik 88 divisi klik. Pasti Kayak gini ya. Jadi sedikit masalah. Di sini... Eh, kita buat mungkin ya. Kita coba. Oh, ada sedikit masalah ya. Hmm. Ya sudah ya. Close kita buat false. Kita lihat sini 88. Kelas berat. 55. Kelas ringan. Oke. Okay kita akan coba eh, tombol berikutnya ya, masukkan script entry baru membuat entry baru, adu dc satu record set add new terus msg box data baru akan dibuatnya ya. Terus berikutnya adalah tombol simpan kita buat atu DC satu record set terus apa ya update ya update kemudian message box lagi message box data telah berhasil disimpan oke okay. berikutnya adalah tombol hapus tombol hapus ini untuk DC satu record set delete ya Oke tapi ini. Baik, karena ini sudah selesai, kita akan coba run. Nah seperti ini ya tampilannya ya. Kita akan buat entry baru di sini, klik. Nah tata baru akan dibuat. Ini ada ada apa ini segitiga warna hitam. Kita akan masukkan nama peserta ya. Hario berat 90. Kita tentukan divisionnya. Masuk kelas berat. Kemudian asal Dojo, Surabaya. Kita simpan. Klik. Ya, data berhasil tersimpan ya. Berikutnya kita masukkan entry baru lagi. Data kedua, data baru akan dibuat. Nama peserta, misal uh, Putin ya. Berikutnya berat dalam kilogram. Misalnya Putin beratnya cuma 50 kilo ya. Kita tentukan divisionnya. Oke, okay, kelas ringan. Kemudian asal Dojo, Moskow. Kita simpan. oke. Okay. Data berhasil disimpan. Kita oke. Okay. Berikutnya kita buat entry baru lagi. ya Data baru akan dibuat. Biden. Biden berat dalam kilogram itu. Misalnya 66. Kita tentukan divisionnya ya. Boom. Kelas menengah. Asal 7 dari New York. ya Kita simpan. Oke okay, data berhasil disimpan ya. Seperti kita lihat ini sudah ada tiga Terus kita akan menghapus nih. Salah satu yang Biden ini kita akan hapus Sudah ada di sini kursornya kita hapus. Klik. nah Sudah langsung terhapus ya. Oke dan kita akan cek dulu di database yang sudah kita buat tadi. Database MDB. Apakah sudah masuk? Oke sudah masuk ya. Di sini tadi namanya terus kemudian berat berapa division. Kemudian asal dojo. Kalau begitu sudah berhasil. Baik sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.